dan terhangat sekitar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kabar pertama kita lihat para sahabat ya ada momen spesial cute hari ini Tentunya para fans Leslar dari Keras ini sudah ketemu dengan pap dan siang ya. Masya Allah bahagia banget terlihat dari emak-emak gesrek luar biasa Selalu sayang, selalu cinta dengan tulus kepada keluarga besar dari Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah, mudah-mudahan selalu banyak orang-orang yang selalu mendoakan mensupport untuk dedek Lesti dan kakak Bilar Diunggah kembali oleh akun sahabat berdotingan Skelaslar, ada kalimat caption yang dituliskan Akhirnya Les lovers angkatan OMS Lesa lovers garis keras nih Ed Oma Hans Gordirgam bisa ketemu sama apa Papa Daniel Kira-kira ketemu lesa juga nggak nih Masya Allah banget persahabatnya. sahabatnya Yuk selalu support selalu dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dalam pusingan tersebut juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari para fans salah satunya dari akun 95 hati-hati di labrak ibu Rosmala Dewi katanya tuh, Allah manja banget nih sahabat, ya. Selalu support, selalu doakan dan selalu kompak ya. Tentunya untuk para fans sejati mendoakan yang terbaik untuk Dedek dan Kakak Melar. Selanjutnya, di sini ada adegan yang sangat terkut dari Leslar. Ini kemarin ketika Lesti membuat IGS ya. Tentu ini adalah Tentunya BTSnya Masya Allah ternyata lebih keren dari IGS yang kemarin nih Masya Allah dipeluk dirangkol Masya Allah luar biasa ketulusan kasih sayang yang selalu diberikan oleh Rizky Milar terhadap sedikit jarak Pasti kita semua baper dan bahagia melihat keromantisan keubuan dari idola kesayangan kita Lama tersebut juga tentu banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan dari para fans. Yani dari akun Husniyah276 mengatakan baper pakai banget katanya tuh. Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun supri 871 Adem ngelihatnya bahagia terus, masya Allah bangetnya selalu bahagia pokoknya untuk kita kita. Dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Ragil Lembut.1278 kasihan timnya ya yang jomblo Aku yang udah ada anak dan suami Kalau lihat-lihat selar aja bucin Katanya tuh Masya Allah banget Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia dan selalu banyak orang Yang mendukung untuk rumah tangga dedek dan kakak bilar Kita masih menunggu kejutan dan cedokan vitamin selanjutnya Tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya ini info informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh